Oke, okay. ya sebelum film anime One Piece keluar ya, kita jam 10 tuh ya, saya lagi ya dan sebelum saya kerja juga di Nersiang <tid> guys. Oke okay, kita lihat nah, lagi, apa di situ ya, PUS Simulator Indonesia, oke. Okay sini kita langsung saja GPL Tour Mode, tuh study tour ke to museum angkut, go dari Malang ya. Tempat pertama saya bikin konten di simulator Indonesia ya. Kan, oh, Kota Batu ya sama tujuannya Kota Batu ya, di part ke-14 ini Kurang-kurang terganggu apa tuh ya pengumuman, kayak tadi sudah ada penampakan. Aduh, pun. wajah saya tiba-tiba terang. Ya. Oke, oh, oke. Okay. Okay. Kita berangkat dari Malang ya. Jemput turun peluang. Bisa Malang sangat sering sekali ya. Turun mulainya dari Malang tuh di part-part sebelumnya ya kering, ya, oh, sudah kalian tuh. Oh. Sembari menunggu agama ya, keluar. Nah, ya, ini kan jam, ya, kalau Kalau satu utuh, ya. sejam. Tidak mungkin saya main yang rupiah sangat panjang, misalnya dari Sumatera ke Bali, gitu. Walaupun bisa saja tapi gak mungkin, gitu. Kita berjam-jam, guys. Kita cemur tuh makan, kan. Ya. Kita Oke. Okay. Ah, susah juga, susah-susah. Gitu. Oke. Okay. Tepat paksa. Saya aja itu nabrak terus saya tuh, aduh -h -h -h. Banget, Aduh, kopet banget Hehehe Hehehe Saya ini, aduh, ampun Maaf, guys, itu kesemuan Kecil, guys Sempean, guys Eh, 20 ton yang lalu Eh, enggak, enggak Masih belasan, ya Aduh, enggak Ya, kalau SMP tuh umur berapa tahun sih? Aduh, kelas 1 ya? 7, 8, 9, 10, 11, oh, 13 ya? Umur 13 tahun? jari. 13 tahun berapa lama tuh? Kita 15 tahun 15 tahun lebihan lah. Oke, okay. kita jemput Oke. Okay. Taditur masih seperti part 13 ya, taditur. Oke, skip. Hmm. Ayo semuanya persiapkan diri Anda, kita akan gila di jalan Para rohim. Oke, Mau keluar dari tempat sempit tuh kameranya. Nah, gini kameranya tuh. Mundur ya. Uh. emang ya ngelap tuh di hari minggu, di weekend tuh ya lumayan ya, nonton itu tuh ya lumayan lah, terus jam-jamnya juga ya, kalau mau ngelap tuh mungkin jam 12 malam itu lucu sekali kalau mau ngelap jam 12 malam ya Oh di luar negeri mungkin bisa, jam 12 malam mungkin kan jam 12 siang ya, ya mungkin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 apa pula apa pula pemandangan pemandangan dari atas di kota Malang ya timur itu ada insiden kan jual Eh sudah dibahas ya, di part 1 ya tapi seru nah, apa sih sebutnya Apa ya, guys? Ya, apa Apa guys, bocoran? Nah itulah Apa yang bisa aku lakukan? harus yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bisa Kok jadi bisa bocoran nih? Kontak gitu. eh, nanti nggak harus buka nih, untuk taslet ya. Tidak mungkin kadang-kadang nanti pikun guys ya. kebanyakan makan ini, minum air teh manis bikin pikun guys. Jangan lain pikun jabir juga. <tikun> cukupnya <-tikun> aja ya, jangan satu toples gula dimasukin ke ini, satu gelas teh manis ya nyongkreng manisnya tuh. Ampun ya begitulah dan jangan salah kayak saya oh senang-senang nih mau bikin air teh manis ya ingin <laughs> banget kita dapat coba <laughs> karem <laughs> enak guys sensasinya tuh ya asinnya, mantap gitu sensasinya aduh bener-bener takut ini saya gelagatnya kayak youtuber profesional banget ya hmm kadang orang dengan gedek solitaris tuh parah banget ngantuk lantur ini. itu Ini kan diri ampun, ampun. Dan gitu kan. Game cocok nih. Ah, ampun, plong lebnya. trip my adventure. Okay. lagi guys ke kota Batu ya tuh ya wisata Batu eh ngedrip aduh eh apa aduh oh aduh ih nyatul nyatul guys ini ke bawah langsung bisa sih tapi kadang nyangkut loh biar Mobil kalau mobil tarik aduh. Nah baru nah, saya bilang apa, ya? Nyangkut guys. Mas juga, bisa Udur gak bisa, akhirnya memang harus bayar ya Nonton ikhlasnya ya bisa tapi Apa di sini disini tuh? Kelainnya tuh? Ini endorse apa? <gifat> ini endorse apa kalau gak disini Tadi ini kamer kayak gini bagus angin ya guys, lagi-lagi-lagi nah, Nonton nih Oh, posisinya itu Belum banyak Ada! Jonggol pelan Itu tahun enggak sekolah aja sini, sebelas, eh, apa-apa-apa-apa, bel, oh, okay. oh, oh, oh, oh, oh, ya, guys ya kalau enggak, libur biasaan tuh, anime One Piece mau libur <laughs> itu enggak kalau libur sih Nub. nah, ini udah mau nyampe nih Sekarang, ini, kalau sendiri ngoblok kiri nanti ke, ke alun-alunnya ya tadi tuh film kiri. ajak sendiri museum angkup sih guys Siang, aku tuh kalau di luar negerinya mungkin ini ya. Kalau ibu begini, apalagi kamu lagi ke pusat, kalau saya belum pernah ke sini, ini oh, aku sini Google closing. Oh, aku virtual, sih sini ya. Kayak ada THR, aku baru yang tuh, waktu... Nah, ini yang penonton nih. Ah. Eh, cari Kita lihat ya. Pak tip. Si driver. Ya. Tepat di satu pasti hujan, nyampe pasti hujan. Tuh, di sini di waktu ke Kota Batu apa? Kalau Batu kan sempat sini mampir yang tahu itu kok. Tuh, desa wasinan. Si anak mana yang mantap dari pembunungan biasanya kota batu itu jangan ya. banyak wisata di kota batu itu yang sudah saya live streamingkan ya alun-alun ya terus ini sama ini, jatim tam jawa timur tamu semuanya di kota batu, berarti kota batu itu kota wisata jawa timur Kalo oh, deket aja saya, kayaknya di jauh Kalo deket tuh masih ya Keseruan di uh, kota wisata baru Mana sih yang ada kayak trotoar-nya sih? Kayak yang saya ditamel Yang double decker Ini trotoar-nya mana trotoar, trotoar ada gambar kayak koboy gitu. Mana? Mana? Apa tuh? Oke, aku Mana sih trotoarnya? Pakos ya, hmm. Ah, nah trotoarnya. Loh, oh masuk mungkin ke sini guys ya mundi tutup Ya Eh tar dulu tar dulu tar, tar tar tar dulu monggo di sini nih. Kali di sini guys. Tar dulu tar dulu. Monggo. Wah, wow. tidak sedetail tidak terlalu ini berarti bagian luarnya aja Gak bisa masuk dalam. Ken, cici, kita daripada stres Joget dulu guys ya, joget dulu sob. Tuh-tuh-tuh, saya lagi ngumpulin uang dulu nih buat beli karakter baru ya aku saya memang pecinta biru tapi karakternya ini aduh mau oh, dianduk apa oh, mau oh, dianduk lagi mohon maaf Selesaian. jari jari kayu anduk ya ini kan karakter bayu nih pakai anduk, anduk. Oh. Nah, cukup ya kita masuk lagi guys ya woi balik balik balik balik oke okay. skip <tuh> kalian lantai dua kayak pesen sama penumpang apa apa, -apa semua nyata <laughs> berhati ya oke lanjut Bismillahirrahmanirrahim ya oh, bapak semua, duduknya jangan terlalu bongkok ke depan ya nanti kalau saya ngeri mendadakkan anda terpental keluar kaca diharap duduknya menyender Dor seorang nu mencoba menggunakan kamorat kamera first person gitu jadinya nabrak ya. enak juga nih tapi ini enak sebenarnya sih kalau nggak numpsi ya enak jadi kendarinya smooth gitu. awas supaya nabrak banget kecel nanti rugi tuh pokoknya <tuh>. dari gitu. makan gitu semuanya terlibat semua puri kering banget gunung saya nih yang pertama saya ya itu ini nih Oke, okay. padahal Oh, tadi kemusim angkut. Lewat sebenarnya ya. Saya enggak ngeh aja gitu tadi. Kameranya kosong. First person. Ah. Okay. Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib, bungnya di mana, Pak? Saya dengar di Bang Toyib. pulang-pulang oh, dong Bapak, iya itu musuhin nama-nama brand brand ternama diplesetin semua di game ini ya ah. oke okay. guys oh, 51 liter banyak nih, langsung lebih banyak. Uang yang bertambah guys, ya. itu kan 1, 500, loh, Siapa namanya, Hilang, ya? Hilang. Ya. Untuk tampilan busnya nggak mungkin saya beli yang biasa, ini kok paling bagus nih. sena, sena ya paling bagus karena double decker, Entep dua ada juga si Kandi dan Arjuna tapi ini bagus, senang saya sama ada belakang terus tingkat apa nih? kan dulu nih, banyak orang lewat nih dari tadi belum bisa balik ya. terlihat ya gak sih ya iya ya, doang oh, harusnya tuh ya? Lebih lewat kayak gitu tuh sebenarnya ya orang keko gitu ya masih sedikit walaupun masih tadi misalnya apa Ini dari kota bak nih. jam berapa ini? 11-11, oh, harus sudah keluar nih ini keluar, sudah oh. keluar oke okay. anime atau anim sih? bener, anime, anim, atau anim terserah kalian cara mengucapkannya ya <liffe> oke, okay. Malang guys Malang adalah uh, kuliner Malang yang merajalela di mana-mana adalah bakso Malang guys enak malang. Baso malang itu ada pakai kerupuk apa pangsit ya ada tahu ada tahu lain bakso cewangi perчём banget ada adalah favorit saya? Mas solo sudah pasti tuh Everywhere ya. solo is everywhere. Mas itu dadi, masuk iron. Everywhere tuh itu dadi play one. Kalau Everywhere. Sampai malam kelan dulu oh. hey. nanti. Oh, banget kalau kulitnya itu banget, ragu, kan. Lalu, banget lagi di ayam gitu, nih. Hmm kita pakai Siapa orang Indonesia yang udah menyukai kayak gini tuh? Hmm. Nah, ada ya. Ada ya? ada juga Yang mana <tis> gitu. nih Ini kecil. Nah, ini depan. ada yang ikut juga di arahnya kiri kiri itu juga bisa Sampai Kalian diketok duluan. Ya? Eh lo kiri, lo kiri patah bot. <gir> <gir> lo kiri ke jurang. Sorai-sorai juga trans apa di Google map <gir> Tiktok adalah platform video yang menyaing di Youtube nah, mungkin sudah menyaing Youtube aduh kan? aduh dulu kalau Tiktok kan cuma joget-joget aja sekarang mau berita apa masuk semua Tiktok stop oke alhamdulillah sampai ya Awali dengan bismillah, akhiri dengan kendala. Alhamdulillah, akhirnya sampai dengan selamati mereka, walaupun banyak nabrak ya. Tidak ngaruh di dunia gimnya, mau nabrak. <gifat> nah, hadiahnya dari 24 ribu jadi 49.000 Lumayan kan kalau nonton iklan? Oke. lapangan buka saya. Nah, cahayanya sih. Hah, oke okay, sekian terima kasih. Salam AKF. Adit Karin Padit Sampai jumpa di video selanjutnya mungkin nanti malam ya. Hah, hari ini saya akan nonton One Piece dulu terus mandi terus berangkat kerja. Terima kasih sudah menonton.